Di sini ada forecast ya bersama Rudy Salim di podcast tersebut tentunya bahasanya soal Leslar Lesti dan Bilar tentunya untuk melakukan investasi di Leslar Entertainment Alhamdulillah Rudy Salim persahabat ya tentunya dipercaya juga oleh Leslar Lesti dan Bilar untuk melakukan investasi di Leslar Entertainment dan tentunya banyak sekali juga yang disampaikan oleh Rudy Salim Leslar Entertainment itu nama perusahaan tingginya adalah berkah Leslar Abadi, masya Allah, tersahabat. itu adalah holding company. Kata-kata kata, tentunya Rudy Salim, masya Allah banget, para sahabat Leslar relaunching di channel youtube-nya Leslar Entertainment jadi trending satu di youtube setelah vakum beberapa bulan ini suatu kebanggaan sih untuk warga Konoha Masya Allah, mudah-mudahan para sahabat, bismillah, semoga bisnis Leslar makin berkembang dan sukses bersama Rudy Salim kita yakin, Leslar Entertainment akan bangkit kembali dan kita lihat juga para sahabat, begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan di antara idrakun C.Y.N.T mengatakan Bismillah semoga Leslar semakin sukses Dan diberikan kelancaran Dalam menjalani prosesnya Serta dijauhkan dari lingkungan sekitar orang-orang yang tidak baik Amin Ya Robbal Alamin Ada juga tanggapan dari Hakan Yati Amin Allahumma Amin Masya Allah Tabarakallah Bismillah semakin dilimpahkan Rezekinya Leslar Berkah Barokah Apapun yang dikerjakan Selalu dipermudah sama Allah Amin Ya Allah Ya Robbal Alamin Begitu banyak doa baik mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu kemudian juga persahabat kita lihat di kabar selanjutnya kalian dicudukan di akun tiktoknya Kak Arya Ricis persahabat ternyata kemarin pagi Bunda Lesti Kejora itu latihan berkuda persahabat ditemani oleh abang aduh Masya Allah Memang idol kesayangan kita, mah, tidak umbar kesana kesini. Bersahabat ya, tiba-tiba saja kita melihat sidukan dari orang lain. Ini suatu kebanggaan juga, alhamdulillah, bersahabat leslar. Tentunya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Abang Fatih lagi main bareng nih dengan Moana ya, di Masya Allah. Kita lihat juga sahabat, ya, kalimat caption yang disulis di unggahan ini ternyata kemarin pagi, Bunda Lesti latihan berkuda ditemani sama Abang. Kalau kita yang latihan berkuda mungkin IGS sedang berderet kali ya Ini kan Bunda Lesti jadi ya gersang katanya itu Masya Allah maklum saja Idola kesengan kita emang seperti ini Kemudian juga di kolom komentar begitu banyak tanggapan yang diberikan Di antaranya dari akun Instagram Yuliani.yuli19 Masya Allah Bunda Lesti memang best Selalu membawa keberkahan amin ada juga tanggapan dari ke Almira Ya begitulah ibunya Fatih Kita mah sudah biasa Ya emang spesialis muncul di sosmed orang Katanya Tim Masya Allah Emang beda banget nih Bunda Lasti. Kemudian juga selanjutnya kita lihat persahabat ya, Begitu banyak doa baik yang diberikan Persahabat untuk Papa Bilar terkhusus nih Kita lihat doa baik dari fans Masya Allah orang baik senyumnya Insya Allah Allah yang bekerja ya Bi. Tetap kuat dan tetap berdoa terus Semoga dijauhkan dari orang-orang yang gak tulus Amin Terima kasih Allah telah engkau kembalikan lagi Senyumnya bahagia terus bi nih Ada 99 pintu rezeki Tetap semangat lelaki hebat Insya Allah ku jaga kehormatanku Wow Ini cute banget dan tentunya luar biasa Mudah-mudahan doa-doa baik dari kalian ini dikabulkan, dan semoga kita semua juga selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan pasti juga kita masih menunggu cedukan lain hingga kabar baik berikutnya di siang ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Bagi pertanggapan kalian silahkan berkomentar bagaimana menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.